Nah, disini yang sedang mengumpulkan itu ya, kita download dulu ya yang yang baru kirim ya. Sebentar. Vania yang baru ada nih, Vania kayak udah. Nah, sini ada Disna ya. Missna, kemudian Vania, Besalim. Ini Rama Ramadani, ini itu Dina salah ya. Ada dan Dina ya misalnya. Novita, kemudian juga Maisam ini putra nih ya sahro siti nur azizah uh, uh, ini siapa nih marup Ma apa Ini randy siti ulandari dan yuli eskonia yang belum ada di sini siapa aja nih yang udah ngirim merasa udah ngirim tapi belum bapak dan buat marup Ma ini ya bukan ini bukan dia ya, kayaknya apa uh, ini ya dulu ya. Ini ya, bukan. Makanya sempat dikirim ke Bapak, ya. Salah, bisa dikirim Kirim WA, ya. Saya Maruf, ya. Ini mark mana coba japri Bapak lagi yang belum siapa aja yang belum sedikit oke okay. oh ini ya lagi udah oke okay. oke okay, udah, ya. okay, udah. nah ini yang sudah ngirim totalnya ada 18 uh, kita coba bahas ya satu persatu di sini yang hadir di sini uh, siapa yang di sini kamilia udah belum kamilia ada di sini kamilia ada kamilia ini Yuli Normas, tiban dari Kamilia belum nih ya? Halo, Kamilia, Mana ini nih? Halo? Karisma, Karisma mana Karisma? Karisma mana? Ada? Hadir? Nampaknya ini ya. Belum respon nih. <laughs> Oke, okay, yang ada di sini itu uh, Nurmas. Kita coba lihat yang Nurmas ya. Oke, okay, ini... Ini yang normal, nah, oke. Okay. Indurasi aja ya? Oh, ini kodenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, oke. Okay. Hmm. Nah, kalau ini lurus ya, lanjut ya. Persiapan penggalian tanah, pemasangan fondasi, pemasangan batu bata, pelajaran dinding, pemanasan. Pemasangan atap genteng tiang, nggak tiang <laughs> pemasangan plafon, pasangan kusen pintu jendela, pemasangan keramik, macetin di atau finish. Oke, kalau untuk ini masukannya lebih uh, rinci lagi, mungkin ya sini kan misalnya pemasangan tiang gitu ya baru dinding saya uh -huh. normas mama normas yep. uh, ini uh, kenapa a nya di sini Hmm? Nah, kenapa rasanya ada di situ? Jadi kan ini B ke A nih, karena tanahnya kesini ya. Ini kenapa seperti ini? E, Nur Mas, Maksudnya seperti apa? Apakah B ke A, misalnya? Bagaimana? Kau ini kan jelas ya. so di sini ya. Nah ini kenapa dari A ke J misalnya? gimana? Lagi membuka ini pak. Bagaimana? bangga mangga. mangga. sel juga ada ya. Apa di apa yang tampilkan juga ada. Itu dimulai dari apa? Karena persiapan proyeknya itu awalnya dari apa? Yang pertama 14 hari, Pak. Heeh. Persiapan Oh, jadi ini tuh maksudnya tuh persiapan itu sampai 14 hari di sini berarti ya. Iya, Pak. Oh, ini 14 ya sini ya. Oke. Okay. 14. Jadi maksudnya persiapan eh, termasuk Uh, semuanya itu pelaksanaan dari persiapan gitu ya maksudnya ya? iya pak semuanya okay. hmm. ini kalau bapak lihat semuanya sama ya dua dua berarti ini durasi waktunya memang 14 hari, Pak. Jadi semuanya jalur kritis semua nih. Iya, Pak. Jalur kritis ya semuanya. Karena ini kan paling lama, ini kan paling cepat selesai, ini paling cepat, uh, paling lambat selesai sama dua-dua berarti mau itu maaf, apa paling cepat ataupun paling lambat tetap itu harus segitu selesai harus hari itu selesai. Nah, kayak gitu ya. Ini artinya. Nah, ini bisa aja ya. penggalian tanah misalnya. Ini dua hari. Oh, luar biasa. Cepat sekali. Mungkin luas bangunannya agak terlalu besar kali ya. Dua hari selesai. Mungkin cuma tiga kali sepuluh atau berapa gitu ya mungkin ya. Nah, tinggal nanti. Ini menurut bagus ya, General. Tinggal. Nanti mungkinnya kalau di kehidupan nyata itu rinci banget ya. Rinci pasti sih berapa tukangnya, kemudian juga estimasinya berapa sih nah, karena ini uh, proyek cepat ya, nih 14 hari jadi kayak apa? Kayak apa punya rumah ya semalam jadi terusak nih ujungnya. Oke kita lanjut ya. Waalaikumsalam Pak. Oh. Bisarnya enggak, Pak? Nanya. Kalau cara membedakan jalur kritisnya sama yang enggak itu gimana sih caranya, Pak? Ini. Jalur kritis jalur yang tidak ada toleransi. Contohnya ini nih. 7. 7. Paling cepat, paling lambat selesai. Itu sama di sini. Nah, ini kan kelihatan enggak di, di ini di layar? Kelihatan, Pak. Ya mutakhir bermasalah bukan jalur kereta yang kayak gimana sih maksudnya Pak? Ya, jadi kan ini misal nih ini kan B ya B itu apa di sini pengalian tanah ya selesainya itu berapa hari pengalian tanah dua hari oke ini dua hari ya sini dua berarti kan ini mulai hari ya maksudnya nah ini dimulai ini selesai selesainya apa selesainya nya pengalian tanah berarti Dimulainya pemasangan fondasi, nah, artinya apa? Kalau misalnya jalur kritis itu jalur yang tidak boleh ada toleransi, masih toleransi ini, selesainya itu harus tepat dua hari. Kalau enggak, ini akan merusak kegiatan aktivitas yang lainnya. Nah, misalnya ini, ini kan di sini kan berdasarkan network planning, perencanaannya dua hari harus selesai. Kalau enggak, bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya nanti kan bakalan mangkrak, kemudian juga kelebihan apa namanya uh, biaya, waktu dan segala macamnya ya. Nah di sini gitu ya, misalnya nih contoh nih, ini kan dua ini berarti jalur kritis semua. Makanya kenapa bapak sarankan kalau bisa ada dua opsi-opsinya itu opsi paling cepat ya, opsi opsi durasi cepat, opsi, paling lambat misalnya ya. atau bi segi biaya dari segi biaya ya nah jadi ini misalnya ini dua ini dua nah berarti ini tuh paling cepat selesai ya. paling lambat selesai di ya, bawah itu ini maksudnya seperti itu yang kemarin dipelajari nah jadi artinya apa ini itu adalah jalur kritis berarti kritis itu maksudnya uh, hal yang urgent, penting sehingga tidak ada toleransi untuk uh, apa namanya, selesainya itu tidak boleh terlambat. Ada contoh yang bukan jalur kritis gitu, Pak Sultan. Kan, nah, agak juga kita tahunya kan di sini jalur kritis semua gitu, Pak. Jadi, nah, yang jalur kritis semua harusnya ada yang di luar, cepatnya paling cepat dan yang paling lambat. Nah, contohnya nah, seperti ini. Kita lihat ya yang lain yang bukan jalur kritis yang ada yang cepat ada yang lambat gitu kan pengen pengen tahu gitu ya nah ini contoh nih yang raden dina ya dan juga sama nih ah ini ada di satu nih contoh nih ya ini sama ya, durasi waktunya ya Nah, ini contoh nih. Ini kan jarak kritis nih. Nah, ini yang bukan nih contohnya yang eh uh, C nih, ya. 4 ya. 4 C itu apa? Pembacaan Quran ya. ya. Nah, ini kegiatan apa nih? Ini ini kegiatan apa nih? nggak tahu Pak, pokoknya kayak uh, ada acara webinar gitu deh, tapi webinarnya ala-ala Adina. Oh. Oh, kegiatan susunan acara ini, wah, kira-kira apa? iya, susunan acara iya, maksud Bapak itu ini harusnya iya. Soalnya. Perencanaan panitia, misalnya nih, contoh rapat pertama uh, berencanakan tentang uh, tema acara. Salah dong Pak, ini mah susunan acara salah tuh pak maaf ya eh, pak yang penting mana ada durasi waktunya tuh pak nah, siapa tadi misalnya Dina. Dina ketua pelaksana nah, ketua pelaksana kan nah ketua, -ketua pelaksana acara webinar apa gitu ya seminar apa nah nanti dibuat rencana kira-kira langkah pertama itu membuat acara itu apa oh dipikirkan dulu apa tema acaranya apa maka di sini A itu menentukan tema acara. Setelah tema acara, apa konsep acara kegiatan yang ketiga? Apa mencari pemateri yang keempat? Apa lagi menyiapkan Zoom? Meetingnya berbayar terus, itu apa aja? Nah, kayak gitu. Jadi bisa sambilan segala macam, kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, contoh nih, contoh nih, contoh ini, Maya. Oh, Tapi, ini? kalau buat diagram networkingnya, benar kan, Pak? Kayak gitu, ada nah, benar, benar bisa. Nah, ini tuh maksudnya, makhluk nih kan? Ini nomor dua nih. Nah, nomor dua itu yang ke aktivitas A, ya kan? Segi uh, dua bulatan ini tuh, ya, dua bulatan ini tuh adalah aktivitas A. Nah, dua bulatan ini, ini aktivitas B, berarti ya segini. Ini ini aktivitas C, artinya apa maksudnya? Bapak kemudian dijelaskan ya. Registrasi, misalnya di sini ya. Ini aktivitas A, ini adalah ya, registrasi. Ini ya, selesainya registrasi itu maka melanjutkan, apalagi acara-acara pembukaan, dan juga apa di sini, acara pembukaan dan acara uh, sambutan. Itu ya. Nah, Selanjutnya, pembacaan Al-Qurannya, eh, acara pembukaan pembacaan, pembacaan Al-Quran, B dan C. Nah, ini kan B dan C. Oke okay, ya, sini waktunya 5 menit ya, maksudnya gitu kan. Bersamalah. Nah, di sininya selesainya registrasi merupakan awal untuk apa? Untuk uh, pembukaan, dimulai pembukaan dan juga pembacaan Al-Quran. Okay, gitu. Nah, kemudian selesainya pembacaan Al-Qur'an ya itu adalah tapi ini juga bisa nih ya pembukaan b dan d dan e sambutan dan perkenalan saya ya, sambutan dan perkenalan nah ini d dan e saya ya, kayak gitu nah di sini kan lima menit waktunya nah ini ada toleransi nih ada toleransi uh, dalam pembacaan uh, Alquran Nah, toleransinya berapa? Paling cepat itu 9 menit, paling lambat 13 menit. Nah, ini boleh ada toleransi, boleh terlambat. Gitu ya. Nah, kalau yang ini ini harus tepat waktu ketika acara tidak boleh ngaret. Kalau ngaret acaranya maka akan menggeser semuanya. Itu salah satunya pematerinya ngisi materinya jadi sebentar, jadi terlalu lama, jadi enggak ada tanya jawab segala macam. Nah, kayak gitu maksudnya. Paham, Makruf? Itu. Oh tahu. jadi kalau yang paling lambat itu, yang bawah itu bisa diatur sama kita sendiri berapa-berapa gitu ya Pak ya targetnya 9 menit targetnya, tapi kan ada kemungkinan yang lain, misalnya nih si baca tadi kelamaan gak kita briefing misalnya, lupa di briefing kelamaan nih, hmm. kan. jadi kan kita jelaskan, paling cepat 9 menit ya harus selesai nah, kalau misalnya kalau enggak, 3-4 menit enggak masalah kok misalnya. oh oke okay, kata kata Maja kurannya Yeah. Yeah. Oh, berarti bisa menghemat waktu yang lain. Nah maksudnya apa? Maksudnya ini kan kemungkinan terburuk kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa yang lambat ini? Jadi paling lambat ini opsi uh, darurat diambil ketika misalnya paling cepat tidak bisa diambil. Kayak gitu ya salah satunya. Nah, kalau yang ini misalnya nih, contoh nomor 7 apa nih? Uh, apa nih? Uh, yang ini ya 3 dan Tujuh yaitu D dan G. D dan G. Nah D sambutan ya, jangan lama. ya, misalnya di sini ya, 4 menit. Kemudian juga isoma juga sama di sini ya. Tidak boleh terlama, hanya 6 menit, misalnya. Ya. Ini itu maksudnya menit ke 20, misalnya, ya, hari ke 20. Jadi uh, menit ke, ke 3 belas, misalnya ya, tidak, tidak boleh. Kalau ini menitnya, kalau ini durasi waktunya. Kalau ini waktunya, waktu yang sudah dicapai ya. Nah, berarti totalnya ini 23 menit. Soalnya nih sebentar sebentar Masa isi materi ini cuma 4 menit kan nggak mungkin ya. Ini antara menit atau jam nih, ya. Di sini yang kurang logisnya ya. Nah, ini apakah 4 jam atau apa? Jam empat jam. Jam. Nah, registrasi kan 5. Jam, jam. jam. Pembukaan lima jam. Oh, iya. Eh gitu ya. Jadi harus sering. Ya udah menit aja deh, Ma. Yang isi materi 4 menit Ali kultum juga gak nyampe ya ini Nah, kayak gitu ya, hormas ya. Itu para bidak ya. apa-apa ya diperbaiki nanti. Bam bam bam, Pak. Hebat ya. Oke, itu lebih lebih lebih, lebih lama makan berharap Ma, ya. Oke, enggak apa-apa ya. Sip, lanjut. Oh, Ibu, Alhamdulillah. Berharap sudah hadir. Nah, Ibu, ini tugas-tugasnya. Baru 19, Bu, yang ngumpulin Bu. Ini saya campur sama kelas sore, sih. Ah, baik. Mahasiswanya jumlahnya berapa? Mahasiswanya semester, Semester, Pak papanya ada 30 puluh baik uh, saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Biri sudah mengawali kuliah ini ya kemudian ini ada 13 orang. Ini sebenarnya mahasiswa manajemen proyek itu berapa orang ya Pak Beri? Yang di enroll di LMS? Totalnya mah Beri. Lima puluhan bu, lima puluh. Lima puluh, tapi yang kuliah 13 orang. Ya ini reguler. hadir. Kelasnya apa sih? Sama kelas sore ya. Ini yang hadir hari ini, kelas pagi saja atau dengan kelas sore? Pagi, kelas pagi aja. Kelas pagi saja ya. Uh, baik. Tadi sudah dibahas oleh Pak Beri berkenaan dengan network planning. Memang network planning ini agak sedikit uh, menguras uh, pemikiran ya. Sehingga memang mahasiswa supaya betul-betul sampai bisa memahami apa itu network planning. ya Tadi sudah dibahas. Dari 50 itu yang mengumpulkan baru 19 orang Dari yang 19 orang itu, 13 orangnya hadir di sini Atau ada yang hadir tapi tidak mengumpulkan? Ya, bu, berapa yang belum Berapa yang mengu belum mengumpulkan yang hadir di sini? Coba saya pengen tahu Yang belum mengumpulkan di sini itu karisma belum bu belum, ya. Belum. Gua, Gua, Gua. Pak Beri ada di mana ini? Hah, di Bantu rumah. rumah <laughs> di rumah, Pak Beri, ini? Bukan, Bu. Ini background, Bu. Belum di kampus? Belum di kampus. <laughs> oh, belum, belum di kampus, Bu. <laughs> Baik, ya. Uh, ini coba, Ibu... Opsin satu-satu nih Ada M Alwi Farhan. M Alwi Farhan mengumpulkan ya. M Alwi sudah mengumpulkan. Ya, ibu udah beres. Cuman bisa dikirim ke bu. Ya, udah. Oh, ya sudah. Kemudian eh, barusan ada Muhammad Ma'ruf mengumpulkan. Alhamdulillah udah ibu. Udah. Irfan. Kamilia, Karisma, Nurmas, Radendina, Siti Nur Azizah, Pania, Ardiani, Wildi, Awaliyah, Sahro. Nah ini uh, yang ibu sebut tadi namanya, ada yang tidak mengumpulkan enggak? Mengumpulkan semua ya? Belum buk. Wildy, Wildy belum. Wildy, coba yang belum bisa enggak sebetulnya? Ngerti enggak? Wildy-nya ada enggak? Wildy ada nggak? Coba Wildy, coba tutup dulu share skinnya. Coba disorot. Wildy, coba buka kamera. Ah, bobok juga neta nah, wildi. Yeah, kenapa? Left, left keluar. Oh, malah keluar ya? Ini mm. eh, rumah eh, hari mahasiswa ya. ya. Enggak. Oh, ada masuk lagi. Oh, Jadi eh, maksud Ibu kenapa nanya gini supaya ngerti, paham enggak gitu. Supaya betul-betul apa yang kita ajarkan tuh dipahami dan sampai gak paham, ya. Kalau gak paham nanya, ya. Jadi ini ini bukan bagian dari penilaian. Ibu gak akan menilai, ya. Bukan bagian dari penilaian, tapi bagian dari pemahaman. Jadi supaya mahasiswa paham. Nah, nanti pada saat ujian soal ini keluar, gitu ya. Kalau yang ngerjain tugas pasti paham. Kalau yang tidak ngerjain tugas mungkin juga paham atau nggak ngerti apa yang mau ditulis ya nah sekarang ibu mau eh, terangkan perbedaan antara pet dan CPM walaupun minggu lalu sama pak Miri sudah pernah disampaikan ya bedanya antara pet dan CPM ya. ini mohon maaf ya ibu sambil webinar eh, ini sambil Universitas Galuh ya ini lagi lagi acara seminar dan pelantikan, nah, baik. sudah kelihatan, vet dan cpm ya. Nah kalau lihat dari sini, lihat dari singkatannya dulu ya, FED itu adalah program evaluasi ya dan review teknik atau dengan kata lain itu teknik untuk menilai dan meninjau kembali program itu yang disebutnya Tafert nah, ini merupakan metode untuk mengurangi adanya penundaan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program dengan tujuan supaya tidak terjadi penundaan, tidak ada gangguan dalam hal produksi, ya, kemudian koordinasi antar berbagai bagian itu juga lancar, proyek selesai tepat waktu, maka gunakan tafert. Nah, pet ini memungkinkan dihasilkannya pekerjaan yang terkendali dan teratur. Karena jadwal dan anggaran ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Jadi sebelum dilaksanakan itu sudah ada jadwal dan anggaran. Kalau kita pakai uh, konsultan dan kontraktor, misalnya membangun rumah itu terencana. Ada gambarnya dulu, kemudian ada penjadwalan, gitu. Tapi kalau di kampung misalnya ya, membangun rumah teh asal-asal aja, nggak pakai, tidak pakai perencanaan gitu ya. Itu e, contohnya saya sendiri lah gitu ya. Pengen membuat, merenovasi bukan membangun, pengen merenovasi nah, setiap kamar ada kamar mandinya, pengennya begitu. Kemudian tidak digambar, tidak direncanakan, langsung instruksi ke tukang ini nanti begini-begini-begini ya uh, di sini pengen ada kamar mandi di sini ada kamar mandi di sini ada ini ada ini saya tinggal tuh si tukang jadi tukangnya tidak diawasi saya tinggal kerja begitu saya pulang itu rumah sudah berantakan kamar semuanya dibongkar sampai bingung tuh ini kejadian ya kisah nyata sampai bingung ini mau tidur di mana, semua kamar uh, hancur dibongkar tukang gitu ya karena nah ternyata eh, harusnya ya kalau kita sudah punya pengetahuan tentang HUD dan CPM ini harusnya kita bikin perencanaan menggambar terlebih dahulu mana yang mau dikerjakan duluan setelah ini selesai baru ini tidak bisa instruksi ke tukang itu langsung jadi harus satu-satu kadang kita kan nggak sabar gitu ya pengen ngasih tahu langsung harus ini harus ini ternyata tidak bisa harus tetap ada perencanaan, ada gambar, ada uh, RAB ya, uh, harus diterjemahkan. Kalau tidak begitu maka hancurlah rumah, tidak bisa selesai sesuai dengan perkiraan tepat waktu ya. Nah memang pet ini tujuannya adalah pencapaian taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari pet dalam penyelesaian. Yang kegiatan proyek, ya. nah bedanya apa dengan CPM? CPM itu, kalau dilihat dari singkatannya, critical Path method, jadi metode jalur kritis. Nah, keduanya sama teknik manajemen, dua-duanya. CPM juga digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Kemudian, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian berbagai tahap atau proyek dianggap diketahui dengan pasti. Jadi kalau CPM itu tidak ada um, tidak ada alternatif waktu. Tapi waktunya cuma satu, penyelesaian uh, proyek itu dengan waktu yang sudah pasti, tidak boleh mundur, tidak boleh dimajukan misalnya ya. atau kalau dimajukan ada risiko terhadap biaya apalagi kalau mundur. Nah, jadi CPM ini juga eh, apa, metode, metode dalam perencanaan. Ini berusaha mengoptimalkan biaya, jadi bukan hanya waktu, tapi biaya dioptimalkan ya. melalui pengurangan waktu, penyelesaian total project. Nah, kalau kita lihat nah, perbedaan dalam hal metode, PERT ini menggunakan activity oriented, jadi aktivitasnya, orientasinya terhadap aktivitas, sedangkan CPM itu menggunakan event-oriented atau peristiwanya. Nah, kodenya kodenya itu pada e, anak panah. Jadi, kalau activity-oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan. Sedangkan event-oriented, itu peristiwa merupakan pokok perhatian dari satu aktivitas. Jadi, peristiwanya yang dilihat. Ya. Nah, kita lihat lagi perbedaannya. Dalam hal perencanaan, ya, biasanya per itu untuk perencanaan yang belum pernah dikerjakan. Jadi, kalau kita belum pernah mengerjakannya, kita gunakan per Tapi, kalau kita sudah pernah mengerjakannya, sudah ada data sebelumnya tentang waktu, tentang biaya, dan uh, ruang lingkup kegiatan atau unsur kegiatan lainnya, maka kita gunakan CVM di sini untuk menjadwalkan. Aktivitas yang sudah pernah dikerjakan ya CPM itu. Nah waktunya kalau Ford Ford itu punya alternatif tadi ya ada waktu tercepat, ada waktu terlama, ada waktu terlayak. Jadi kita maunya menyelesaikannya di waktu yang mana sangat tergantung dari pilihan kita. Jadi kalau waktunya tercepat berapa dia yang harus dikeluarkan? Berapa sumber daya yang harus digunakan? itu terhitung kalau waktunya lama misalnya waktunya lama kemudian eh, biaya juga mungkin biaya lebih irit, tapi waktunya lama atau waktu terlayak eh, waktunya tidak terlalu lama tidak terlalu cepat tapi juga biayanya tidak terlalu mahal misalnya tapi juga eh, bisa dihitung atau bisa dianggap ini efisien Nah, CVM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, Itu waktu yang paling tepat dan layak untuk penyelesaian proyek. Jadi, tidak memberikan ruang untuk uh, memilih waktu yang lama maupun waktu yang paling cepat. ya. Nah, kemarin mungkin sudah di-share oleh Pak Beri tentang uh, dan CVM ini. Nah, kalau... Kalau CPM itu bulatannya tidak dibagi-bagi ya. Kalau foot, kalau foot itu ada dibagi-bagi, dibagi-bagi ke apa lagi dibagi-bagi ya? Maksudnya hmm, bulat. Nih kalau bulat saja untuk menunjukkan peristiwa tadi tidak dibelah. Untuk IET dan LET, gitu. Itu berarti, berarti apa? CPM. Tapi kalau ada dibelah waktu tercepat dan waktu terlambat, itu berarti ke ya. Ditunjukkan dengan uh, node. Node itu bulatan atau lingkaran. Hmm. Nah, ini orientasi FET itu pada waktu, sedangkan CPM itu pada biaya. Tapi dua-duanya paling sering digunakan ya, karena sebetulnya hampir mirip hanya perbedaan orientasi saja. Baik, kita lanjut ke materi yang sebelumnya ya. Mungkin materi ini sudah selesai. Nah, ibu tanya nih, ini pert apa CVM? Ayo jawab. M. siapa yang jawab barusan? yang takut jawab, aku pemain. Hai, Irfan, Irfan, Irfan, ini buat apa? CPM, baik uh, lanjut aja maaf ya ada pak rektor nah uh, ini walaupun tulisannya lintasan kritis ya tapi ini kalau melihat gambar ini ini adalah bird karena ada waktu terlalu cepat dan ada waktu terlambat ya ini untuk uh, bird ya bird itu punya EET dan punya LET. nah tapi dalam konteks EET sama dengan lrt maka di situ adalah jalur kritis ya. Nah kalau cpm gambar bulatnya ini kosong tidak ada garis-garis begini, nah itu cpm nanti kalau membedakannya itu dari gambar bulatnya ini dari node ini ya. Kalau nanti dihafalin dipahami maaf ya dipahami supaya apa nanti pas ujian paham ini mau ini gambarnya EET apa, uh, apa namanya, bed atau CPM, ya. Nanti kalau instruksinya bikin bed, bed. Kalau bikin CPM, CPM. Ini sudah paham ya tentang EET dan LET, tentang lintasan kritis, ya. Kalau nih, ini berarti lintasan kritis nih. Kalau EET, EET itu yang atas ya, early time, even early time. Uh, nah, kalau yang bawahnya LET. Latest even time, early event time, latest event time, ya. Nah, kalau ini sama angkanya 7 dan 7 berarti itu jalur kritis, ya? Paham nggak? Nah, ini berarti jalur kritis yang sama. Hmm. Ini sudah kan sampai tuntas. Mm -hmm. belum, okay. Perjanjian satu di antara dua node hanya boleh ada satu aktivitas atau panah. Nah ini kan di antara dua node. Ini disebutnya node ya. Ini node. Di antara dua node hanya ada hanya boleh ada satu aktivitas. Ini tanda panah ini aktivitas ya. Nah kalau bulat gini tanpa dibelah ini apa sih CPM ya, pada diam terus. Nah sebagai akibat dari perjanjian satu akan timbul kesulitan dalam penggambaran network untuk itu perlu dibuat satu negasi lagi yaitu panah terputus-putus atau dummy ya aktivitas semu dummy yang dimasukkan dengan aktivitas semu ada aktivitas yang tidak memakan waktu. Nah, ini uh, Karena di dalam uh, dua node itu hanya boleh satu peristiwa. Nah, ini kan ini dari tiga ke empat, sebetulnya tidak ada aktivitas, tetapi ini harus dilakukan secara bersamaan gitu ya sehingga sehingga dibuatlah ini gami. ya Anda. Aktivitas yang sebetulnya tidak membutuhkan sumber daya, tidak membutuhkan waktu. Gitu. Ini bagaimana ini untuk menghubungkan antara kegiatan 1, 3, dan 5 dengan kegiatan 2, 4, enam, Maka itu harus ada aktivitas yang disebutnya aktivitas dami yang kala 3 dan 4. Misalnya koordinasi itu termasuk kepada aktivitas yang eh, dami ya yang tidak butuh sumber daya misalnya ya. Tetapi e, harus dilakukan untuk membuat kegiatan lima dan empat ini terrealisasi. Kita kembali ke sini tadi. Perjanjian 2 ya. Untuk menjamin kesederhanaan penyusunan network perlu dibuat perjanjian, aktivitas semua hanya boleh dipakai apabila tidak ada cara lain untuk menggambarkan hubungan aktivitas yang ada dalam satu network. Misalnya kalau kalau hubungannya termasuk dalam bagan organisasi ya, kalau dalam hubungannya perintah langsung garisnya kan tegas, tapi kalau hubungannya koordinasi biasanya garisnya putus-putus, ya itu hampir mirip seperti itu. Gunanya lintasan kritis ini untuk apa? Lintasan kritis itu tadi kalau yang kegiatan tadi antara IET dan LET itu sama. Ini lintasan kritis ya. Kenapa harus ada lintasan kritis? Nah, manfaatnya untuk apa lintasan kritis? Maka, nah di sini bisa lihat, untuk penundaan pekerjaan. Apa maksudnya? Pada saat lintasan kritis tidak boleh ditunda. Nah, di mana bisa penundaan pekerjaan? Pada aktivitas yang tidak termasuk aktivitas lintasan kritis. Kenapa bisa begitu? Karena masih ada jangka waktu yang tertunda. Bukan tertunda, ya. ada jangka waktu yang masih toleran lah ya misalnya antara 3 sampai 5 hari. Jadi bisa diselesaikan 3 hari, bisa diselesaikan 4 hari, bisa diselesaikan 5 hari. Tapi kalau lintasan kritis itu hanya boleh dalam satu waktu diselesaikan dalam misalnya 4 hari, atau diselesaikan dalam 3 hari atau diselesaikan dalam 5 hari, tapi tidak ada opsi yang lain gitu ya. Jadi hanya satu waktu. Jadi tidak boleh terjadi penundaan pada lintasan kritis. Jadi untuk mengetahui Kapan kita bisa melakukan penundaan pekerjaan, yaitu pada uh, aktivitas yang tidak ada lintasan kritisnya. Contoh kalau kuliah ini, kuliah itu tepat waktu kalau untuk S1 berapa semester, 8 semester. 8 semester itu apa berarti empat tahun? Bukan. Paling cepat berapa tahun? Tiga tahun, 6 bulan, satu hari. Paling lambat kalau S1 sampai tahun misalnya. Nah, kita pengen menyelesaikan kuliah tercepat 3 tahun, 6 bulan, satu hari. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? E, caranya ya kita lulus terus. Kalau kita mau ada nilai yang E, misalnya ya, karena kan mahasiswa tuh bosan ya. Kadang-kadang nggak -kadang mau rajin. Misalnya pengen sekali-kali nilai E gitu ya. Ada nggak yang gitu? Mahasiswa yang pengen sekali-kali nilai E. Ada nggak? Ditanya, pakai nggak jawab? Pakai dia Mau dengerinnya ini nih? harisma Mau nilai E nggak? Alwi? Iya bu. Mau nilai E apa mau nilai A? Nilai A bu. Ah, oh, tadi yang ibu tanya ada yang mau nilai E nggak ada yang jawab? Jawablah ya enggak ada, misalnya gitu ya. Nah, contoh ya, misalnya, tapi kadang-kadang kan mahasiswa itu suka bolos-bolos nih, buktinya 50 orang yang kuliah jadi 13 orang, misalnya. Ada bolos-bolos lah. -bolos, Harus berpikir, kalau bikin perencanaan pakai dan CPM, kapan bisa waktunya bolos. Jangan bolos pada mata kuliah yang bersarat. Apasih mata kuliah bersarat. Misalnya, kalau uh, mata kuliah organisasi dan manajemen itu bersyarat misalnya ya sehingga untuk mengambil mata kuliah teori organisasi itu harus lulus dulu mata kuliah organisasi manajemen mata kuliah metodologi misalnya itu menjadi syarat untuk pengambilan skripsi jadi kalau kuliah mau cepat mata kuliah mata kuliah bersyarat itu tidak boleh gagal tidak boleh nilai e kalau bisa nilainya a yang bagus ya sehingga apa sehingga kalau mau bolos direncanakan tapi manajemen proyek manajemen proyek mata kuliah pilihan sesekali bolos boleh bolos tapi jangan sampai absensi kurang dari 75%. puluh nah, jadi ngitung. kalau 75% itu dari 8, itu berapa 6 misalnya ya delapan itu dengan PTS dan UAS, eh? 6 kali kuliah, 1 kali bolos, 1 ujian. Jadi hanya bolos hanya bolos 1 kali. DIRENCANAKAN. Nah pakai. Nah, nah yang dimaksud dengan misalnya jalur kritis kalau dalam perkuliahan, Itu kuliah-kuliah dengan mata kuliah yang bersarat. Prasarat-prasarat inilah yang tidak memungkinkan mahasiswa tidak memberi alternatif kepada mahasiswa untuk tidak lulus karena kalau dia tidak lulus maka akan menghambat perkuliahannya ya jadi lintasan kritis ini harus dilaksanakan tepat waktu tidak boleh tertunda nah untuk penundaan bisa pada jalur yang lain Kemudian proyek dapat dipercepat penyelesaiannya bila pekerjaan yang ada di lintasan kritis dapat dipercepat. Jadi dipercepat boleh dilambatin nggak boleh. Pengawasan atau kontrol hanya diketatkan di lintasan kritis saja. Maka pekerjaan di jalur kritis perlu pengawasan lebih ketat. Kemudian kemungkinan di trade off dengan crash program dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya. Boleh jadi misalnya Harusnya nih lima hari dengan pengerjaan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi karena pengen jadi dua hari, bisa aja terjadi. Maka uh, bisa dengan crash program. Maka misalnya masuknya mulai dari jam 7, selesai jam 10 malam. Maka bisa selesai jam dua hari. Gimana kalau kuliah? Ini kuliahnya pengen cepat bisa 3 tahun, 6 bulan, satu hari. Tapi ini ada beberapa mata kuliah yang nggak beres nih nilainya, saya. Dengan crash program caranya apa ngambil semester pendek. Nah, mata kuliah-mata kuliah yang nilainya kurang bagus di atau belum lulus bisa diambil di semester pendek, misalnya ini untuk mempercepat waktu. Tapi ada tambahan biaya biaya bayar semester pendek. Kalau dalam hal pekerjaan biaya lembur. Atau, uh, kalau dalam hal bangunan, ada yang disebut dengan diborongin, ya. jadi ada biaya, biaya harian dengan biaya uh, per paket. Itu beda, misalnya. Ya. Kemudian, di situ ada yang disebut dengan uh, time slack (kelombaran waktu), itu pada pekerjaan yang tidak dilalui lintasan di kritis. Tadi sudah ya, sehingga memungkinkan bagi manajer untuk merealokasikan atau memindahkan tenaga kerja, alat-alat dan biaya pekerjaan di lintasan kritis demi efisiensi. Nah sampai ini juga sampai ini dulu ya paham nggak itu eh, manfaat dari lintasan kritis? Coba, hmm, saya mau tanyalah ya, Amilia, Padilla, Amilia ada nggak orangnya? Kami ini, ya. Ini, ini uh, pada... Coba nih, suruh buka kamera semuanya. Buka kamera. Tolong buka kamera yang lain. Ibu mau lihat orangnya ada nggak? Harap komisnya datang tebal. Maruf Sahro tuh yang ada. Maruf Sahro oh, Siti Nur Azizah coba ibu cek. Kamila enggak ada. Coba yang buka kamera dikasih poin tambahan nanti Pak Biri catat dah Ya besok aja bu. Nah di Maruf Siti Nur Azizah Sahro Alwi tuh. Tadi ah yang lain nggak ada yang buka kamera lagi oh irfan tuh baru buka kamera soalnya kalau nggak <tuk> buka kamera. kamera ini ada kemungkinan mahasiswanya ke kemana kuliah dosen kuliah sendirian nurmasno baru buka kah dendina uh, tadi nggak pakai jilbab kayaknya <tuk> oke okay. ini kira-kira yang saya sampaikan tuh paham nggak sih mahasiswa hmm? Enggak kayaknya kalau ngeliat wajahnya maaf dikit gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, boleh sekarang tutup kamera, tapi kalau saya panggil suruh buka kamera itu harus buka ya. Bukan berarti kuliah dengerin sambil tidur ya, tapi harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini materinya agak berat. Hmm. Nah, kembali ke sini. Ini penggunaan IET dan LET pada network. ya nah, Ada penggambaran IET dan LET. Ini node. Ya. Event dengan simbol lingkaran tadi. Nah, ini kita bagi dalam tiga bagian. Jadi kalau sudah kita bagi dalam tiga bagian begini, berarti ini termasuk code. Ini adalah nomor dari event. Ini node yang bulat. ya Ini nomor dari event. Ini early event time, ini latest event time. Ini adalah waktu tercepat, ini adalah waktu terlambat, ya. Nah, uh, di sini ada contoh. Ya. Ini ada nomor event. Kemudian di sini ada peristiwa atau aktivitas. Ini kalau tidak dibagi berarti ini cvm ya. Tapi kalau sudah dibagi begitu dibagi tiga berarti itu bedanya apa bedanya kalau ini tidak memberi alternatif untuk waktu tercepat terlambat ini cuma satu misalnya ini kejadian satu aktivitasnya ini ada A lima lima hari lah anggap lima ini lima hari nih B ada tiga hari D tujuh hari E sepuluh hari kemudian uh, c 10. Nah aktivitas ini kan antara dua node hanya satu panah ya. Kalau pengen ada dua panah, misalnya uh, satu kedua, kemudian peristiwa satu lagi satu kedua tidak bisa, tapi harus uh, dibuat di sini dulu node bayangan, kemudian ada ada garis putus-putus itu disebut dani. Ya. Nah ini kalau kita hitung ya e ini baru bisa dilaksanakan kalau b sudah selesai. Nah kalau kita hitung 3 ke 10 berapa 13. 5 lima ke tujuh. 12, ya. Kalau kita pakai uh, pert ya, maka ini akan akan uh, bisa mengefisienkan kira-kira untuk kegiatan ini mau pakai jalur yang mana yang waktu tercepat dengan biaya termurah. Pengennya kan seperti itu ya. Nah, ini early Event time, waktu paling awal peristiwa dapat ya Cara mencarinya dengan menggunakan metode algoritma. Mulai dari event awal bergerak ke event akhir. Ini dari awal sampai ke akhir. Sini, ya. Kemana, beberapa waktu yang lalu kita sudah hitung gimana cara mencari at least event time. Ya. Bila pada satu event bertemu dua atau lebih tiga kan IET, dipakai waktu yang terbesar. Satu event nih, ketemu Dua lebih kegiatan IET Misalnya 5 ke 13 Di sini 7 kan? Kemudian Oh maaf dari sini 0 ya kelima 5 5 0 ke tiga tiga 0 ke 10, ya maka 10. Ini mulainya dari 0. Nah, sekarang dari sini 5 ke 13, 7. 3 ke 13, 10. Kemudian, ini ada 2 nih. 7 ditambah 5 berapa? 12. 10 tambah 3, 13. Ya. Eh, maaf. 5 tambah 7, 12. 3 tambah 10, 13. Maka yang ditulis di sini sebagai EET-nya adalah yang terbesar. Yaitu yang 13. Nah, kemudian di sini untuk mencari latest time. 14 yang bawah di Dikurangi 7. Hasilnya 7. 14 dikurangi 10. Hasilnya 3. Eh, 4. 14 kurangi 10. Hasilnya 4. 14 kurangi 7. Hasilnya 7. Karena ini terpisah. Tapi kalau node-nya kalau uh, sama, maka yang di... Yang dipilih adalah yang ter apa namanya terkecil. Kalau yang IET, yang early event time, maka yang dipilih adalah yang terbesar. Kalau latest event time, yang di sebelumnya, maka yang dipilih adalah yang terkecil. Sebaliknya, ya, nah ini karena. Kegiatannya dua menuju satu. Nah, kalau kegiatannya satu menuju dua, maka kita cari latest event time nya. Kalau dua menuju satu atau tiga menuju satu, maka yang kita cari adalah earliest event time nya. Ya. Nah, latest event time itu waktu paling akhir cara mencarinya dengan menggunakan algoritma sama ya, mulai dari event akhir bergerak mundur ke event nomor satu. Jadi kalau early event time dari dari event yang awal dari sini bergerak maju, tapi kalau latest event time dari yang terakhir ke yang awal jadi bergerak mundur. Nah sistem pengendalian waktu dan biaya. Ada tiga indikator, pertama ada yang disebut dengan actual cost of work performance, jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai di lapangan. Biaya ini dapat diketahui dari data akuntansi. kemudian BCWP, budget cost of work performance, jumlah biaya yang ditargetkan akan dipakai. Kalau ini jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai. Ini jumlah biaya yang target. Kalau BCWS, Budget Cost of Work Schedule, jumlah biaya yang ditargetkan akan terpakai berdasarkan schedule. Jadi kalau mau membuat sebuah perencanaan itu, ada yang disebut dengan RKAT, Rencana Kegiatan Anggaran tahunan. Rencana Kegiatan plus dengan anggarannya. Nah kalau kalau kita lihat dari organisasi secara umum, Pertama, organisasi dibuat itu harus ada visi, diterjemahkan di dalam misi. Misi diturunkan dalam bentuk tujuan. Tujuan itu ada yang sifatnya strategis, ada yang sifatnya operasional. Tujuan strategis dibuat dalam jangka lima tahunan. Sebelumnya lima tahunan, ada yang disebut dengan tujuan yang jangka panjang. Kalau di Indonesia, tujuan jangka panjang biasanya dibuat dalam jangka 25 tahunan. Nanti diterjemahkan dalam rencana strategis lima tahunan. Siapa yang membuat tujuan jangka panjang? Tentu adalah CEO dari organisasi itu. Ini organisasi mau dibawa kemana? Kalau dalam negara, siapa yang buat tujuan jangka panjang? Tentu pemerintah pusat, presiden, harus bisa merumuskan tujuan jangka panjang bersama-sama bersama dengan DPR ya, untuk membuat perencanaan jangka panjang. Kemudian nanti Presiden terpilih itu harus membuat rencana. Bupati, Wali Kota terpilih juga begitu seratus kali terpilih harus membuat rencana. Rencana strategis yang diterjemahkan dari tujuan jangka panjang. Boleh enggak tujuan jangka panjang berubah? Mestinya sih tidak boleh. Tapi karena e, pejabat presiden itu hanya dua periode, maka boleh aja itu kadang-kadang mungkin presiden yang nggak mau melanjutkan tujuan yang sebelumnya, bisa jadi direvisi ya dirubah. Asal disetujui oleh seluruh anggota dewan misalnya. Nah, uh, ada Rensra ya, termasuk Bupati atau Wali Kota juga sama. 100 hari itu harus bikin rencana strategis yang diterjemahkan dari tujuan jangka panjang. Nanti Rensra itu untuk jadi harus diterjemahkan lagi dalam bentuk reno kerjakan kalau belum menjadi RKAT rencana kegiatan dan anggaran tahunan ditulis dengan anggarannya jadi harus sudah diperkirakan nah di sini ada yang disebut actual cost of work performance jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai di lapangan jadi misalnya saya me merencanakan untuk bangun rumah dengan biaya 200 juta, katakanlah. Nah, target berarti target biaya 200 juta. Target biaya 200 juta itu adalah BCWP, Budget Cost of Work Performance. Jumlah biaya yang ditargetkan akan dipakai pada satu proyek. Laponnya 200 juta. Dalam perjalanannya, saya menggunakan... Biaya yang disebut dengan ACWP, Actual Cost of Work Performance. Jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai. Belum tahu sampai tunas berapa. Nah, ada BCWS, Budget Cost of Work Schedule. Jumlah biaya yang ditargetkan akan tercapai berdasarkan schedule. Kata, kata dalam membangun rumah itu dibagi misalnya kira-kira tiga -kira bulan. Bulan pertama akan menghabiskan biaya 30% bulan kedua menghabiskan dia biaya enam persen bulan ketiga sisanya 100 persen. Nah ternyata di dalam perjalanannya di termin pertama tadi yang harusnya itu ada bcws ya jumlah biaya yang ditargetkan harus terpakainya misalnya harusnya lima puluh tiga persen dari dua ratus lah yang lebih ya. 60 juta misalnya. Tahu-taunya di situ aktual cost-nya itu 70 juta. Berarti ada pemborosan dia 10 juta. kan Seperti itu. Nah, BCWS adalah target setiap terminnya. Target biaya yang dihabiskan setiap terminnya. Faktanya adalah ACWP, actual cost of work performance target secara keseluruhan yaitu BC WP budget cost output perkoran. Nah, jadi dengan menggunakan tiga indikator dapat dihitung berbagai faktor yang dapat menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek. Ada variasi biaya dan jadwal secara terpadu kemudian memantau perubahan variasi terhadap angka standar, indeks produktivitas dan kinerja, kemudian terakhir biaya penyelesaian proyek. Jadi kalau variasi biaya, BCWP dikurangi ACWP. BCWP itu apa tadi? Nah ini target pada setiap terminnya. Misalnya termin pertama tadi BCWP-nya adalah 70 juta. ACWP-nya 60 juta. Maka variasi biayanya adalah 10 juta. Kemudian ada variasi waktu. BCWP dikurangi BCWS. BCWP berarti di sini. Nah ini ya. Jumlah biaya yang sudah terpakai. Eh maaf-maaf. BCWP, jumlah biaya, BCWP yang mana? Nah salah, di sini yang 200 juta ya, ulang-ulang. Variasi biaya adalah BCWP dikurangi ACWP, tadi BCWP-nya adalah 200 juta, target biaya untuk membangun rumah selama tiga bulan. Proyeknya dibagi tiga termin. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Bulan pertama 30%. 30% dari 200 juta berapa? 60 juta. Nah, ya. 60 juta itu disebut BCWS. Jadi ACWP-nya, aktual nya ternyata 70 juta. Jadi BCWP... 200 juta dikurangi ACWP 70 juta berarti variasi biayanya 130 juta. Sedangkan variasi waktu BCWP 200 tadi 200 juta tadi dikurangi BCWS dikurangi 60 berarti 140 variasi waktunya. Nah, Variasi terpadu nih, ada variasi waktu, ada variasi biaya ya. Ada penambahan, ada yang pengurangan, ada yang sama netral. no. pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal, dengan biaya lebih kecil daripada anggaran. Nah, ini variasi waktunya akan bertambah, variasi biayanya akan bertambah. Pw-nya dan pb ya. Lebih cepat dari jadwal dengan biaya, lebih kecil dari anggaran. Ya Dua-duanya bertambah. Kalau pekerjaan sesuai jadwal dan biaya, lebih kecil dari anggaran. Variasi waktunya nol tapi variasi biayanya plus. Pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya, sama dengan anggaran. Nah, ini sebaliknya. Pekerjaan lebih cepat dan jadwal plus biaya sama nol. Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan biaya nol-nol. Nah ini yang lintasan kritis itu yang nol-nol ini. Kemudian pekerjaan terlambat dan biaya lebih besar dari anggaran. Ya sudah terlambat, biayanya lebih besar. Ya Ini minus dua-duanya. Pekerjaan sesuai jadwal tetapi biaya melebihi anggaran. Nah, ini e, netra sama minus. Pekerjaan terlambat, biaya sama dengan anggaran minus dan nol. Pekerjaan lebih cepat selesai tapi biaya lebih besar dari anggaran plus minus. Pekerjaan lambat minus ya, tetapi biaya lebih besar dari yang eh, lebih kecil dari anggaran plus jadi minus dan plus. Ini variasi terpadu dari Perencanaan dan variasi waktu dan biaya. Nah sampai di sini materi e, network planning selesai. Ada yang mau ditanyakan enggak Kalau tidak bertanya berarti sudah paham semua ya. Kalau belum paham silahkan bertanya. Jangan takut bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau uh, oke, okay. ibu mau ngecek ya. Kalau ini kalau evaluasi, evaluasi dan manajemen itu sudah, sudah ya, kita sudah bahas ini ya, Pak Beri. ISO 9000 quality management system sudah ya kemudian kemudian ini ini um Organizational Strategy and Selection Project materinya sudah, ini sudah ya. Pak Beri, Pak Beri masih ada? Nah, Pak Beri, Nah, kemana? Pak Beri? Ya, bu. Ima. ini materi ini sudah belum. Yang kualiti belum bu, yang quality ISO Yang yang mana, yang kualiti belum, yang in, oh, yang organisasi strategi udah, ini, ini udah belum? Oh itu udah bu, udah. Sudah. Oke, okay. okay, kita cek satu-satu ya. Kalau yang evaluasi ini, yang ISO. Naik. Ini belum? Sudah, evaluasi imajian prakta. Sudah ya? Sudah. Ya, Terus, anjur. Hmm. Resiko sudah? Resiko sudah, Bu. Resiko sudah? Sudah ya, berarti sudah. Semua materi sudah disampaikan ya. Berarti tinggal ujian. Yang belum yang mana tadi kata ya, Ada ISO 9000 itu, Bu. Oh, ISO 9000 yang belum? Uh -huh. oh, berarti ya. Berarti uh, Ibu share dulu ya, yang ISO 9000-nya. Nah, ISO 9000 di share di chat ya. Nanti silahkan di... Isu sembilan buta yang mana yang tadi? Tadi boleh ya. slide. Bo?